Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengikuti perkuliahan kembali dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Untuk anak-anakku, mahasiswa dari IISIP Yapis Biak dan Universitas Juanda Bogor. Dalam kesempatan hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan, mari sama-sama kita memulai dengan berdoa. Saya minta kesediaan rekan-rekan semua atau adik-adik semua untuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rekan-rekan semua untuk materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang penilaian kinerja. Dan kita perlu ketahui bahwa dalam peningkatan kinerja ini kita bisa lihat dalam aspek eh, pegawai negeri sipil atau ASN yang kita ketahui Di sini ada peningkatan profesionalisasi PNS, kebijakan dan rencana aksi Yang pertama harus adanya penetapan standar kompetensi jabatan ada peningkatan kompetensi PNS, ada pengukuran kinerja individu. Karena sebuah kinerja apabila tidak diukur juga kita tidak tahu ya, baik atau tidaknya sebuah uh, usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja. Adanya penegakan etika dan disiplin pegawai negeri, adanya pengembangan dan penguatan jabatan fungsional. Nah untuk apa sih penilaian prestasi kerja PNS itu dibuat? Ya, tujuannya yaitu untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja Dan sistem karir yang dititik pada sistem prestasi kerja Nah di mana memang ketika ada sebuah penilaian itu adalah sebuah hasil dari hal-hal yang telah dikerjakan ya Titik poinnya adalah objektivitas ketika penilaian atau prestasinya buruk ya tentunya itu berdasarkan pada proses yang telah dilakukan juga buruk sepertinya ya. Dan juga apabila mendapatkan prestasi yang baik yaitu merupakan hasil dari buah kerja yang baik juga tentunya. Nah selanjutnya penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip yang pertama objektif ya yang sesuai terjadi adanya keterukuran atau terukur. Akuntabel, tabel, ya, ada partisipatif dan transparan tentunya. Nah, indikator kinerja individu disusun dengan memperhatikan kriteria yang pertama ada spesifik, terukur, realistik, memiliki batas waktu pencapaian, ya, ada rentan waktu tertentu, dan menyesuaikan kondisi internal serta eksternal organisasi. Nah, target kinerja meliputi aspek yang pertama kuantitas ya yang kedua tentunya mutu atau kualitas yang ketiga adanya waktu dan biaya nah ini target kinerja meliputi aspek keempat yang sudah ada terpapar di powerpoint ini ya dipaparkan selanjutnya kegagalan dalam penerapan penilaian prestasi kerja ini sumbernya dari Oliver tahun 1985 tidak adanya standar Nah, kalau tidak adanya standar kan kita tidak tahu nih, mau seperti apa nantinya eh, untuk penilaian prestasi kerjanya ya. Baiknya tidak tahu dengan indikator seperti apa, buruknya pun tidak tahu indikatornya seperti apa. Nah, yang kedua, standar yang tidak relevan dan bersifat subjektif. Nah, ketika sesuatu dinilai dengan hal-hal yang tidak relevan, hasilnya juga tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, maksudnya sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, bersifat objektif, ya, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Standar yang tidak realistis, contoh ada target ukuran standar yang melebihi batas kemampuan manusia. Misalkan, ya, Superman, nah, yang seperti itu kan uh, kita harus tahu standarnya yang realistis yang bisa tercapai, ya, ukuran prestasi yang tidak tepat, kesalahan, penilai. Pemberian umpan balik secara buruk atau komunikasi yang negatif. Selanjutnya. Nah ini rekan-rekan bisa baca ya. Tentang undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang tentunya nanti akan bisa menjadi uh, tambahan referensi dan tambahan khasana keilmuan rekan-rekan semua. Nah tentunya dalam penilaian prestasi juga ada manfaat di dalamnya ya. Nah manfaat penilaian prestasi kerja di beberapa negara. Di Amerika digunakan untuk kenaikan gaji ya digunakan juga sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan promosi pelatihan dan pengembangan nah adanya pembinaan di inggris hampir sama sebetulnya tidak jauh dengan yang ada di amerika ya jadi penilaian prestasi kerja itu digunakan untuk keputusan promosi pelatihan dan pengembangan dan pembinaan di korea keputusan promosi ya digunakan untuk keputusan promosi pelatihan perencanaan sumber daya manusia dan penentuan kenaikan gaji Nah, ini contoh-contohnya, ya. Nah, ada penilaian prestasi kerja PNS. Ini rekan-rekan juga bisa baca sendiri, ya. Untuk sumbernya, ini adalah sumber dari Kemenpan RB. Nah, penilaian prestasi kinerja atau kerja, kita lihat contohnya dari DP3 PNS. Ya, di sini sudah ada tabel-tabel sasaran kerja pegawai, apa saja yang dinilai, baik dari eh, segi identitas dan... Kegiatan tugas jabatan nah, Ada prinsip penilaian prestasi kerja PNS Yang pertama objektif Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektif Pribadi dari pejabat penilai Yang kedua terukur Dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif Akuntabel Seluruh hasil penilaian uh, prestasi kerja Harus dapat dipertanggungjawabkan Kepada pejabat yang berwenang Dan ada juga partisipatif ya Prinsip penilaiannya Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dan PNS yang dinilai, dan transparan tentunya. Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Nah, sasaran kerja pegawainya ada uh, lima hal yang dijelaskan di sini. Jadi, sasaran kerja pegawai disusun oleh tiap PNS setiap tahun pada bulan Januari berdasarkan rencana kerja tahunan disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. Nah, ya ini sasaran kerja pegawai yang rekan-rekan juga bisa pelajari tentunya di bahan PowerPoint yang sudah ada ini nanti bisa rekan-rekan download ya sekalian untuk bahan pembelajaran. Dan ada penilaian eh, sasaran kerja pegawai juga melihat dan membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu atau biaya dikalikan dengan bobot kegiatan. Bila realisasi kerja melebihi dari target maka capaian SKP dapat lebih dari 100. Bila SKP ya sasaran kerja pegawai tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu PNS maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya seperti apa. Nah ini bisa kita lihat eh uh, rumus yang digunakan untuk nilai prestasi kerja PNS ya. Nilai prestasi kerja 60% dikali nilai SKP-nya dan ditambah 40% kali nilai PKP. Nah, buat SKP dan bobot PKP ketika kita lihat masuk ke dalam uh, rentan atau range nilai yang mana di sini? Apakah sangat baik? Yaitu dari 91 sampai dengan ke atas atau misalkan dicukup 61 sampai 75 misalkan nilainya ya. Nah ini contoh hitungan-hitungannya untuk kita bisa lihat bahwa keterukuran eh, kerjanya seperti apa ya. Nah, sanksi sesuai PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. PNS yang pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% sampai 50% dari sasaran yang ditetapkan diberikan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji, ya. Gaji berkalaannya ada kenaikan pangkat. Nah, inilah e, bentuk-bentuk sanksi-sanksi ya. Nah, ada juga hukuman disiplin berat. Sampai penurunan pangkat ya, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, ini kan tentu uh, harus menjadi sebuah uh, pemacu kita, ya, di mana seorang PNS itu harus bekerja sesuai dengan uh, tupoksinya, dan tentunya ada target yang harus dicapai, sehingga hasil kinerjanya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak tentunya ya dan juga membawa kemajuan untuk instansinya masing-masing nah ya rekan-rekan semua inilah uh, materi kita di pertemuan kita tentang penilaian kinerja semoga rekan-rekan bisa memahami dan tentunya harus dibaca kembali nanti materinya ya untuk bisa lebih memperdalam wawasan uh, dan pengetahuannya Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya dan kita tutup dengan uh, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama rabbil dan wallahu yaqulu al wa yadisabil wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.